oke okay, terima kasih semuanya yang udah mengikuti event giveaway kali ini dan mohon maaf ya buat kalian yang ikutan komentar tetapi komentar kalian itu tidak ada atau kehapus saya juga kurang tahu karena itu bukan saya yang hapus dari pihak youtube nya saya juga kurang tahu kenapa youtube seperti itu dan ya langsung aja kita masuk ke pemenang giveaway kali ini nah oke okay, jadi saya di disini menggunakan youtube comment picker ya nah di sini saya juga memberikan info ya sedikit info siapapun yang komentar di tanggal 8 ke atas ya hari nah, Jumat itu saya anggap bangus atau tidak bisa tidak dapat mengikuti giveaway kali ini. Oke jadi kita langsung saja memilih pemenang kali ini. Oke okay, untuk yang pertama ini <laughs> saya kurang tahu ini kenapa komennya bang aku mau mabar uh, antum kenapa nggak nyantumin nickname antum di roblox gitu kan kita skip ya kita skip mohon maaf kenapa bapak Kenji Darmansyah tidak mencantumkan username roblox di sini gitu oke okay, kita lanjut lagi ya yang selanjutnya Nah, ini dia pemenangnya. Oke, okay, kita akan kita akan coba lihat apakah dia sudah uh, menyalakan fitur subscription-nya dan sudah men channel saya. Kita lihat. Wah, hmm, oh, tidak ada ya. Mohon maaf buat Eduardo Rafa. Uh, Di sini saya tidak bisa melihat subscription Anda. Jadi, saya juga kurang tahu apakah Anda sudah mensubscribe channel saya atau belum. Jadi, ya mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Oke, okay, kita lanjut lagi untuk memilih pemenang yang selanjutnya. Okay oke okay, ini nah ini dia mencantumkan username ya, oke okay. sekarang kita lihat apakah dia sudah men channel saya oke okay, ternyata ada oke okay, sekarang langkah selanjutnya adalah mencari username Bapak Cahyo Nugroho ini di Roblox group saya oke okay, ternyata ada oke okay, untuk pemenang pertama ini selamat kepada Bapak Cahyo Nugroho karena sudah memenangkan Robux sebesar sebanyak 100 ya 100 Robux nah jadi ini dia ya username-nya. selamat Bapak sudah memenangkan giveaway kali ini sampai bingung ngomong apa Oke ini yang pertama Oke kita cari yang kedua kita cari yang kedua mudah-mudahan ada nah ini Kenji Deka. baban 100 indo pakai display name Kenji Deka. oke oke dia juga mencantumkan alasannya untuk mengikuti ya kalau menang mau beli game pas emergency tetap semangat kontennya semangat tahun ini 100 wah amin amin amin kita akan buka dulu apakah dia sudah subscribe channel saya oke kita cari Nah ada sekarang kita cari dulu Apakah ada mudah-mudahan ada karena dia sudah menangkan Oke okay, ternyata ada Oke okay. untuk pemenang giveaway kali ini uh, dua orang ya dua orang dulu yaitu yang pertama adalah defense 654321 lalu yang kedua ada beban 100 indo terima kasih untuk peserta ya yang ikutan giveaway kali ini buat kalian yang belum menang ya jangan menyerah kalian coba lagi di giveaway saya yang selanjutnya mudah-mudahan kalian bisa menang ya kan siapa tahu sampai berjumpa di event giveaway Wih yang berikut